Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas Video-video penampakan yang terekam dan gak disadarin sama Youtuber Kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taro di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya So, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang super duper creepy. So, ada seorang YouTuber dari sebuah channel yang sangat kecil, dimana doi itu punya hobi tentang RV. Doi itu sering ngebahas tentang mobil RV dan juga selalu nge-share keinginannya untuk bisa punya sebuah mobil RV suatu hari nanti, karena mimpi doi itu bisa traveling kemana-mana dengan mobil RV-nya. Kebanyakan video-video doi itu, ya, doi cuma ngomong aja di depan kamera sambil jalan-jalan muter-muter di sekitar rumahnya. Nah, abis doi syuting video yang itu, doi langsung upload videonya ke YouTube. Doi itu sama sekali nggak mikir apa-apa ya, dan karena channel YouTube-nya tuh kecil, jadi ya viewers-nya cuman berapa puluh orang aja, berapa belas orang aja, sedikit banget. Sampai suatu hari, tiba-tiba ada seorang viewers yang nanyain, "Itu apaan yang ada di lorong rumah lu?" Otomatis si youtuber ini bingung kan? Doi sama sekali nggak ngerti apa yang dimaksud sama viewersnya itu, tapi... Sekarang coba deh. gue pengen viewers gue buat perhatiin video yang ini. Bye bye. There, there is, there's YouTubers Ada sesosok bayangan berwarna hitam yang berdiri persis di belakang Nick di ujung lorong rumahnya. Seperti yang gue bilang tadi, Do ini sama sekali nggak sadar sama kehadiran sosok berwarna hitam itu. Dan kalian bisa lihat ya, sama sekali nggak ada respon apapun dari Nick di video itu. Bahkan sampai video ini diupload ke YouTube, Nick tuh masih nggak sadar. Viewersnya ini bahkan sampai email ke Nick buat nanyain itu apaan. Tapi Nick tuh malah bales. Kalau aku cuma nge-share video-video tentang Arfi, doi bilang doi nggak bikin video tentang setan. So, ngeliat dari gelagatnya dan juga ekspresi Nick di video ini, gua yakin banget ini bukan video settingan. Kayak sama sekali nggak ada alasan apapun ya buat seorang Nick ngepalsuin video kayak ginian. Buat apa kalau emang doi planningnya tuh mau bikin video penampakan settingan supaya viral, rame channelnya, dan segala macam. Harusnya Doi itu justru pasang ekspresi heboh, pura-pura kaget, ketakutan dan segala macam supaya orang tuh lebih interest gitu buat nontonnya. Tapi di video ini Nick tuh malah 100% gak notice Bahkan setelah videonya diupload dan dikasih tahu sama viewersnya pun Doi masih gak tahu ada sosok itu. Aneh banget menurut gua. Dan sampai detik ini Nick tuh masih belum dapet jawaban. Sosok berwarna hitam yang ada di lorong rumahnya itu apaan? Dan siapa? Kalau gua zoom dan gua perhatiin sosoknya, asli creepy banget men, sosoknya tuh kayak siluet orang yang berdiri diam di belakang Nick, tapi nggak ada kepalanya, aduh merinding gua deh. Uh. So ada sepasang couple yang iseng buat bikin channel Youtube yang nge-share tentang keseharian mereka. Jadi, isi konten channelnya itu kayak campur-campur gitu, guys. Sama sekali bukan ghost hunter ya. Kadang kontennya itu tentang daily life, traveling, kadang juga ngelakuin hobi mereka. Dimana mereka tuh memang punya hobi buat datang dan explore ke tempat-tempat yang abandoned, yang udah kosong, ditinggalin sama pemiliknya. So far, mereka tuh sama sekali nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh atau yang bersifat paranormal gitu. Karena mereka berdua ini justru orang yang skeptis banget dan sama sekali nggak percaya setan, guys. Tapi ada salah satu video mereka yang mereka tuh sama sekali nggak bisa jelasin sendiri apa yang terekam di videonya. Coba deh perhatiin video yang ini. Bye bye. Tiba-tiba di bagian jendela muncul sebuah bayangan hitam yang kalau gue perhatiin, siluetnya tuh mirip banget kayak orang ya. Sosok itu muncul cepat banget dan gak lama kemudian ngilang lagi. Ngilangnya kayak ngedesolve gitu ya. Dan coba deh, gue pengen kalian buat perhatiin ekspresi dua orang ini pas sosok itu muncul. Mereka berdua tuh sama sekali gak notice sama kehadiran sosok yang tadi. Dan mereka baru sadar pas mereka lihat lagi rekaman video ini di proses editing. Entahlah, setelah gue tonton videonya berkali-kali, dan juga dari proses pengambilan gambarnya, gue yakin banget kalau video ini bukan video settingan atau editan. Dan pas mereka upload video ini, mereka tuh justru ngajak viewersnya buat ngasih mereka penjelasan logika yang lebih masuk akal tentang penampakan yang terekam di videonya ini. Dan mereka sama sekali gak mengklaim kalau yang tadi itu penampakan setan atau sejenisnya. Karena sekali lagi mereka berdua ini skeptis, guys. So, kira-kira sosok berwarna hitam yang tadi itu apaan? Ada sebuah video TikTok yang jadi rame karena ada kejadian yang dinotis sama viewersnya di video ini. Di video itu ada sepasang kapel. mana si cowok itu sedang gendong si cewek buat masuk ke dalam rumah. Kayaknya mereka ini pengantin baru atau gimana gitu gue juga kurang paham ya. Yang pasti durasi videonya itu pendek banget. Coba deh sekarang kalian tonton dulu videonya dan gue pengen kalian buat perhatiin video yang ini baik-baik. <tik> Ada sesosok kepala bayangan berwarna hitam Dengan rambut yang panjang Yang keluar mengintip dari dalam rumah itu Ke arah kapel yang sedang gendong-gedongan ini Dan gak lama setelah muncul Sosok itu kayak buru-buru ngumpet lagi Yes, bisa aja yang tadi itu cuman anggota keluarganya yang lagi ada di dalam rumah. Jadi yang tadi itu cuma orang aja. Sama sekali bukan setan atau sejenisnya. Gua pribadi setuju banget ya. Kayaknya yang tadi itu cewek gitu yang rambutnya panjang. Dan pas Doi ngintip, Doi baru sadar kalau si couple ini tuh lagi di videoin. Jadi karena Doi ngelihat ini lagi bikin video, Doi kayak langsung secara refleks buru-buru ngumpet di balik tembok gitu guys. Terus ada juga yang nanya kenapa warnanya bisa item gitu bayangannya. Itu karena perbedaan kondisi pencahayaan di dalam ruangan sama di luar ruangan ya. Karena kalau berdasarkan video ini, pastinya kameranya itu secara otomatis bakal menyesuaikan exposure yang ada di luar ruangan. Dan karena situasi pencahayaan di dalam ruangan itu lebih gelap daripada di luar ruangan, otomatis di video ini bakalan kelihatan gelap banget. Termasuk juga cewek berebut panjang yang tiba-tiba muncul di awal video. Tapi yang aneh dari video ini adalah kenapa mata cewek itu bisa bercahaya seterang itu. Karena seperti yang gue bilang berkali-kali ya, mata manusia itu sama sekali tidak bercahaya di dalam gelap. First one. Seorang urban explorer bernama Steve, hobi buat bikin video masuk ke dalam terowongan dan benteng-benteng yang udah kuno banget. Di salah satu videonya, doi masuk ke Greenford Tunnel yang ada di Inggris. Bengkel itu, bagian atasnya sudah hancur dan tinggal puing-puing. Tapi benteng yang ada di bawah tanah itu kondisinya masih bagus banget. Steve masuk ke situ bareng temennya, dan ada sebuah kejadian aneh yang terekam di kamera Steve. It's kind of wheeze, so. it's Awalnya, Steve tuh sama sekali nggak sadar ya, ada sosok bayangan berwarna hitam yang berjalan dengan sangat cepat, persis di depannya, yang nggak sengaja kesorot sama lampu senternya. Apalagi pas sosok itu lewat, sama sekali nggak ada suaranya. nggak ada suara langkah kaki. Padahal, kalau misalkan yang tadi itu orang, dan doi berjalan secepat itu, pastinya suara langkah kakinya bakalan ikut terdengar di video. Kayak suara langkah kaki Steve dan juga temennya. Tapi Steve sendiri juga nggak tahu ya, yang terekam di videonya itu sosok apaan? Karena doi yakin banget selama doi explore di dalam terowongan itu, doi sama sekali nggak ngelihat ada manusia lain satupun. Karena doi yakin banget, hari itu selama doi explore di benteng bawah tanah itu, doi sama sekali nggak ngelihat ada satu orang pun selain mereka berdua. Jadi, doi yakin mungkin aja sosok yang tadi itu adalah arwah prajurit yang dulunya tewas pas proses perang dunia terjadi. So video yang terakhir ini juga nggak kalah creepy. Ada dua orang gosanter dari channel Science and Signals yang coba buat bikin konten datang ke sebuah kuburan tua di malam hari. Doi muter-muter di situ cukup lama dan ngalamin beberapa hal aneh. Tapi mereka itu sama sekali nggak takut, geng. Setelah Doi upload satu video di kuburan itu, viewersnya banyak yang request ke mereka buat bikin video di tempat yang sama. Jadi akhirnya mereka putusin buat balik lagi ke situ. Dan bikin video untuk yang kedua kalinya, tapi di momen ini justru terekam ada sesuatu yang sangat mengerikan yang tanpa sengaja terekam di video mereka. Perhatikan baik-baik something was moving more more, like ya and and the like like, yeah, gua nggak tahu ya kalian notice atau enggak tapi kalau kalian perhatikan baik-baik di bagian pundak ghost hunter ini kelihatan ada bayangan orang berwarna hitam yang berjalan mendekat ke dalam mobil dua orang ini gak cuman sampai di situ tapi orang tersebut justru buka pintu bagasi dan masuk ke dalam. Dua orang gosanter ini sama sekali nggak sadar sama keberadaan orang misterius itu. Dan mereka juga pulang ke rumahnya malam itu dengan mobil yang sama. Ini kayak di film-film sumpah. Jadi bayangin ya mereka tuh nyetir mobil pulang ke rumah. Sedangkan di bagasi itu ada orang misterius yang masuk tanpa mereka sadari. Nah yang lebih shocknya lagi, besok paginya mereka nemuin pintu bagasi mobil mereka yang terbuka lebar. Otomatis mereka berdua panik, kan? Kok bisa ada orang yang buka pintu bagasi mereka, padahal pintunya udah dikunci? Dan ternyata mereka baru tahu kalau pintunya itu dibuka dari dalam, ya, karena orangnya ada di dalam. Mereka baru tahu pas mereka ngedit video ini, dan baru sadar kalau orang itu juga sempat terekam di video mereka. Oke, okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya